Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassolatu wassalamu ala Muhammad ini Abdillah wa alihi wa sahbihi wa man Saudara-saudara yang berbahagia, apa itu qigen? Qigen adalah singkatan dari Quranic Intelligence for Genetic kecerdasan Quran untuk genetika manusia PGN adalah sebuah konsep yang telah membuktikan bahwa Quran bukan hanya sebagai petunjuk untuk meraih keselamatan hidup di dunia dan di akhirat tetapi Quran juga memiliki potensi sebagai petunjuk untuk menerap potensi diri manusia artinya siapa yang ingin tahu tentang dirinya, tentang potensi genetisnya tentang potensi bawaannya, tentang kepribadiannya tentang temperamennya atau terkait mesin kecerdasannya atau bakatnya bisa merujuk kepada Alquran. Dalam riset kami yang lebih dari 20 tahun, kami menemukan rumusan formula untuk menjadikan Al-Quran sebagai rujukan. Bayangkan Quran yang hanya setebal ini bisa dijadikan tool psikologi untuk melihat kepribadian manusia. Melihat potensi manusia, yang selama ini siapapun yang mau mengetahui potensi dirinya harus datang ke psikolog untuk melakukan asesmen tertentu atau mengisi kursional atau dengan jalan memanfaatkan pinjuprin sehingga diketahui potensi dirinya Apa itu mesin kecerdasannya, yaitu kecerdasan majemuknya, atau mesin kecerdasan tunggalnya Pada prinsipnya, tool-tool psikologi yang ada di dunia ini sangat berkepat, untuk mengenal diri kita. Kami sebagai sebuah konsep yang baru. Tentu saja berupaya menyempurnakan pendekatan-pendekatan mereka. Apalagi ini basisnya dari Al-Quran. Tentu saja dengan segala keterbatasan. Kami berharap Allah memberikan petunjuk kepada kami. untuk terus menyempurnakan. Kami yakini bahwasanya ini adalah sebuah temuan yang tidak mungkin akan terjadi akan kami dapati kecuali atas izinnya dan juga kami masih meyakini bahwasanya masih banyak temuan-teman yang belum kita raih belum kita dapatkan karena itu kami terus melakukan riset untuk pengembangan kami juga percaya bahwa saudara-saudara sekalian masih banyak yang skeptis, masih banyak yang laku dengan metode kami. Karena itulah kami mengajak untuk mereka untuk bersama-sama berdialog, berdiskusi, atau mengikuti seminar-seminar dan keren, keren yang akan kami selenggarakan, insyaAllah. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.